seperti ini saya juga akan Sahabat, Stasiun Banjar adalah stasiun kereta api kelas besar yang terletak di Hegarsari, Pataruman, Kota Banjar. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 32 meter ini adalah stasiun paling timur, dan stasiun aktif, yang memiliki ketinggian terendah di daerah operasi Dua Bandung. Stasiun ini memiliki 6 jalur kereta api, dengan jalur satu merupakan sepur lurus. Sebagai stasiun kelas besar, stasiun ini dapat berfungsi untuk tempat berhenti kereta api dan berganti masinis. Terkadang, di stasiun ini juga dilakukan penambahan lokomotif, atau gerbong di jalur selatan. Terdapat percabangan jalur rel dari stasiun ini menuju Pangandaran hingga Cijulang, yang sudah tidak aktif sejak tanggal 3 Februari tahun 1981. Terdapat depo lokomotif dan bekas pemutar rel di stasiun ini. Dahulu, di depan stasiun ini, terdapat sebuah jalur yang menghubungkan pemutar rel dengan jalur cabang nonaktif Banjar Cijulang. Sebagai efek dari dibukanya relasi kereta api Gambir Banjar, tentunya membuat stasiun kecil yang biasanya damai dan sepi ini menjadi mendadak ngehits. Betapa tidak, biasanya hanya beberapa kereta yang singgah dalam sehari. Namun kini, penumpang dari Jakarta, Bandung, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya menyerbu kota Banjar. Meskipun kecil, stasiun Banjar memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di sini terdapat toilet umum yang bersih, musola, tempat kargo, ruang tunggu, tempat untuk ngecas HP, dan pos layanan kesehatan gratis untuk penumpang yang memiliki tiket. Gerai ATM yang tersedia di Stasiun Banjar hanya BNI. Namun demikian, ATM ini sudah memiliki fasilitas link, sehingga kalian pemilik ATM berlogo Visa dapat menarik uang di ATM ini. teman-teman saya ada di kota Banjar nih. ini penampakan dari stasiun kota Banjar ya untuk penjelasannya bisa kalian simak di narasi video ini jangan lupa subscribe bagikan jika dirasa video ini bermanfaat ya oh. banjar Patroman adalah kota kecil jarak antara pusat kota dengan stasiun Banjar hanya sekitar 500 meter saja transportasi juga masih cukup sulit kalau menurut saya ada angper angkutan perdesaan yang lewatnya sangat jarang, bus tiga 4 yang jarang juga, dan becak cukup banyak. Tidak ada taksi konvensional di kota ini, namun tersedia ojek dan taksi online Grab dalam jumlah yang masih sangat terbatas. Bae, Semoga dengan makin ramainya pengunjung, maka pelayanan di stasiun Banjar semakin ditingkatkan. Saat ini menurut saya sudah cukup baik, namun saya rasa belum bisa menampung penumpang dalam jumlah besar. Saya sendiri sempat berdesakan saat antri untuk boarding. Karena antrian untuk boarding penumpang, berbenturan dengan antrian penumpang yang hendak membeli tiket di loket.